Petik 2, Kuang Ling dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-katanya. Segera, mereka mengerutkan alis mereka. Jelas, mereka tidak berharap bahwa individu yang kuat ini sebenarnya dari wilayah Suan Timur yang jauh. Pria berpakaian hitam mengenakan senyum di sudut mulutnya saat dia menatap lindong Dia mengangkat bahunya dengan cara yang tidak biasa dalam menghadapi pertanyaan terakhir. Sepertinya kamu memiliki cukup informasi. Kamu datang ke sini karena simbol leluhur Thunderbolt. Apakah aku benar? Tanya Lindong dengan suara lemah. Tujuan utama adalah simbol leluhur Thunderbolt. Pria berpakaian hitam mengangguk. Setelah itu, dia tersenyum mengamati Lindong dan berkata, Namun, aku punya misi lain juga. Itu untuk membawa mayatmu kembali. Petik 2. Itulah yang dikatakan Trio Huoyuan pada awalnya. Lindong menyeringai ketika dia melihat pria berpakaian hitam. Kata-katanya tampak sangat padat dan dingin. Namun, pada akhirnya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pulang. Pria berpakaian hitam itu menyipitkan matanya dan berbicara dengan santai. Mereka hanyalah tiga sampah yang tidak berguna. Membunuh mereka bukanlah prestasi. Mengenai apakah aku dapat dengan sukses membawa mayat kamu kembali. Itu adalah sesuatu yang dapat kamu alami sendiri. Petik dua. Pria berpakaian hitam itu menatap lindong. Dia mengangkat sudut mulutnya dengan ejekan. Aku bermaksud untuk senyum dingin terangkat di sudut mulut lindong. Matanya tiba-tiba berubah menjadi buram saat dia mengepalkan tangannya. Segera, petir kaisar tongkatnya muncul. Selanjutnya, tubuhnya berubah menjadi sinar lampu hijau dan menembak ke arah wajan dengan kecepatan seperti kilat. Ah, kamu cukup cepat. Hua Chen menatap lampu hijau yang dengan cepat diperbesar di matanya. Dia tersenyum acuh tak acuh saat dia memiringkan tubuhnya dengan cara yang aneh. Ledakan tongkat kaisar petir yang berisi kilatan cahaya disertai oleh angin ganas saat terbang melewati lengan. Wajan kilat-kilat itu mengurangi banyak rambut. Wajan menjadi debu, namun aku khawatir kamu tidak menimbulkan ancaman sebanyak terhadap aku seperti yang kamu bayangkan. Hua Chen melipat jari-jarinya sebelum ki hitam jahat meletus. Selanjutnya, itu berubah menjadi pedang dingin dan hitam. Cahaya melonjak dari pedang ini dan banyak bayangan pedang tajam menutupi sosok lampu hijau yang bergegas dalam badai seperti mode. Dentang-dentang-dentang, banyak petir muncul saat dia melambaikan tongkat kaisar petirnya dan mereka bertabrakan dengan bayangan pedang. Gelombang serangan yang luar biasa liar dan keras meletus. Beberapa ratus kaki retakan besar dengan cepat menyebar dari bawah kaki kedua belah pihak, seperti sarang laba-laba. Petir dan ki hitam terjalin bersama, namun aura imo yang biasanya sangat kuat tidak mencapai efek yang diharapkan. Huachen sebaliknya, kilat petir sebenarnya mampu menahan aura imo. Haha, ternyata kamu mengandalkan kekuatan simbol ancestral thunderbolt dalam tongkat kerajaan. Sepertinya harta yang kamu peroleh dari dalam gua petir. Apakah aku benar? Semburat guncangan tambahan hadir dalam suara Hua Chen. Dia telah mendeteksi kekuatan simbol leluhur Thunderbolt yang tersembunyi di dalam tongkat kerajaan. Lin Dong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Dia menjabat tangannya sebelum petir kaisar tongkat di tangannya tiba-tiba meledak. Mengaung, lampu hijau menyala dan raungan naga yang rendah dan dalam bergema. Seekor naga petir liar dan keras meletus dari tongkat kaisar petir. Setelah itu, ia meraung ke langit. Busur petir menari dan dibebankan dengan kejam terhadap Hua Chen. Meskipun memiliki sedikit kekuatan simbol Ancestral Thunderball, pada akhirnya ada batasnya. Aku khawatir kamu terlalu naif jika kamu ingin menggunakannya untuk berurusan dengan aku. Hua Chen tersenyum samar. Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih naga petir besar itu. Sizzle, sizzle. Lima cahaya hitam agung bersiul keluar dari Huachen seperti ular sanca besar sebelum mengelilingi naga petir yang menerkam ke arahnya. Pecah, mata Huachen berubah dingin ketika dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bang, lima sinar cahaya hitam menyusut hebat seperti rantai dan raungan sengsara dipancarkan dari naga petir. Banyak retakan menyebar di tubuhnya yang besar. Selanjutnya, dengan suara keras, itu meledak. Lindong memegang tongkat kaisar petir. Jari-jari kakinya menekan tanah saat dia buru-buru mundur. Kekuatan Huachen benar-benar menakutkan. Bahkan setelah mengecualikan kemungkinan bahwa dia adalah seorang imo, dia pasti telah mencapai tahap kematian mendalam. Trio Huoyuan benar-benar kalah dengan dia. Lindong, hati-hati! Kelompok Huang Ling memperingatkan setelah melihat bahwa Lindong dipaksa kembali. Jelas bahwa orang yang disebut Huachen ini bahkan lebih kejam dibandingkan dengan Lindong. Lindung sedikit mengangguk, dia bisa merasakan betapa merepotkan Hua Chen. Bukan tugas yang mudah untuk menghadapi lawan seperti itu. Jika aku menghabisimu di sini, aku akan dapat fokus pada pertarungan untuk simbol leluhur Thunderball. Hua Chen tersenyum. Segera, dia dengan cepat mengepalkan tangannya sebelum ki hitam menyembur keluar dari telapak tangannya seperti cairan. Kemudian dia glomerasi bersama dan berubah menjadi tombak panjang hitam. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lindong terkekeh, dia memegang tongkat kaisar petir dengan erat di tangannya. Petir menyala dengan gila di atas tongkat kerajaan, sementara Yuan Power keluar seperti air banjir dari dalam tubuhnya. Begitukah? Cemohan di sudut mulut Huachen berubah lebih tajam. Kilatan dingin melintas di matanya. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Niat membunuh menusuk tulang gelap dan dingin menyebar. Lindung memandang Huachen, yang tidak lagi menyembunyikan niatnya untuk membunuh. Sebelum tawa dingin terdengar di dalam hatinya, cahaya hijau melonjak di atas permukaan tubuhnya ketika beberapa tato cahaya naga mulai muncul. Ledakan, sama seperti Lindung sedang bersiap untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengannya. Hatinya tiba-tiba bergetar. Segera, dia dengan keras mengangkat kepalanya hanya untuk melihat kilatan merah terang berisi riak panas yang menakutkan menyapu. Setelah kedatangan sosok merah tua itu, ada tangisan indah yang akrab. Leki dari Gerbang Yuan, kamu tidak bisa bertindak sesuka kamu di wilayah Flame Divine Hall aku. Petik 2, tangisan indah ditransmisikan, orang bisa melihat energi merah tua yang agung itu tiba-tiba berubah menjadi api phoenix yang hebat. Setelah itu, itu tanpa ampun menabrak Huachen bersama dengan riak yang mengejutkan. Ku, huh, serangan tajam yang tiba-tiba ini menyebabkan mata Huachen tenggelam. Segera, dia melepaskan dengusan dingin, membanting tombak hitamnya dengan keras ke tanah. Cahaya hitam mengerikan menyapu. Itu seperti pilar yang bersinar karena bertabrakan dengan Phoenix Api. Bang, riak energi yang menakutkan menyebar terpisah. Pohon-pohon besar di sekitarnya menjadi debu karena dampaknya. Sebenarnya, Huang Ying dan yang lainnya semua terpaksa mundur dengan cara yang menyedihkan. Energi ganas dan tak terkendali tersebar di seluruh langit. Sosok halus menekan jari-jarinya di ruang kosong. Setelah itu, dia berdiri di langit. Rambut merahnya yang berapi-api menari-nari seperti api sedangkan tombak api Phoenix di tangannya mengacungkan cahaya dingin. Itu bergetar saat menunjuk ke arah Hua Chen, yang berdiri di tanah. Siapa lagi selain Tang Sin Lian yang akan tampil dengan cara yang spektakuler? Hei, sepertinya kamu sangat sial. Jika aku tidak bergegas, tidakkah kamu akan berada dalam masalah besar? Tang Sin Lian berdiri di langit. Mata cantiknya menatap Lindong, yang memegang tongkat kaisar cahaya di tangannya, sebelum dia tertawa. Tidak perlu memandang rendah aku, kata Lindong tak berdaya. Tang Sin Lian melengkungkan mulutnya untuk tersenyum. Mata cantiknya berbalik ke arah Huachen. Matanya sedingin es ketika dia berkata, "Awalnya, aku berencana untuk bertarung denganmu setelah aku tiba di gunung yang tak terukur. Sepertinya pertarungan kita harus dimajukan." "Ha, peri api, Tang Xinlian dari Flame Divine Hall. Ya, kamu memang sama dominannya dengan rumor yang beredar." Huachen mengangkat kepalanya dan memandang Tang Xinlian. Dia tersenyum tipis. Tang Lian memang cukup kuat baginya untuk mengangkat penjagaannya. Karena ada begitu banyak orang di sini. Mari kita lupakan saja. Kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung di gunung yang tak terukur. Kua Chen melirik Lindong. Dia tertawa. Aku mendengar itu di wilayah Suan Timur. Kamu senang mengandalkan bantuan wanita. Sekarang setelah aku menyaksikannya. Sepertinya kamu memang cukup baik dengan wanita. Meskipun kata-katanya disertai dengan tawa, ejekan dalam dirinya sangat jelas. Namun, Lindong tidak mengungkapkan kemarahan sedikit pun di muka ejekannya. Dia hanya tertawa pelan, menatap Hua Chen dan berbicara dengan serius. Aku akan membunuhmu. Hua Chen mengangkat bahu. Aku akan menunggumu. Semoga kamu memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung yang tak terukur. Petik 2. Tubuhnya bergerak setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, ia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan melesat ke hutan, menghilang dalam sekejap mata. Mengingat kecerdasanmu, tentu saja kamu tidak akan jatuh untuk provokasi dangkal seperti itu, kan? Tang Xinlian mendarat, dia melirik Lindong dan berbicara dengan suara lemah. Lindong menyipitkan matanya, dia melihat ke tempat Huachen menghilang sebelum tertawa lembut dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak marah. Hanya saja, aku dipandang rendah, meskipun begitu, tidak apa-apa. Itu akan diperbaiki. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1008, Gunung yang tak terukur. Tang Sin Lian memiringkan kepalanya sedikit ke samping, mengungkapkan dagunya yang tajam dan indah. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Lindong yang matanya sedikit menyipit saat dia menatap ke arah Hua Chen menghilang. Dia berkata, Meskipun kamu memiliki permusuhan yang mendalam dengannya, lawan pertamanya adalah aku. Aku tidak akan menyerahkannya kepadamu. Petik 2, Lindong menarik pandangannya dan memandang Tang Sin Lian. Aku tidak memandang rendahmu. Jika kamu berpikir bahwa kata-kata aku telah melukai harga diri kamu, yang bisa aku lakukan adalah meminta maaf. Petik 2, Mata cerah Tang Sin Lian tidak menghindari Lindung saat dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Bahwa Hua Chen bukan orang suci. Apalagi, tidak akan ada perdebatan persahabatan selama kompetisi ini selain pertempuran hidup atau mati yang sebenarnya. Selain itu, Master telah mengatakan bahwa kita pasti tidak dapat membiarkan Hua Chen dan Xu Xiu mendapatkan simbol ancaman Thunderbolt Karenanya, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menghentikan mereka. Petik 2, Tang Xin Lian sadar bahwa Lindung cukup kuat. Meskipun yang terakhir hanya pada tahap hidup mendalam yang sempurna, ia mampu membunuh ahli tahap kematian mendalam awal. Namun, Hua Chan dan Su Xiu telah lama melangkah ke tahap kematian mendalam yang lebih tinggi. Selain itu, keduanya misterius dan tak terduga. Mereka memiliki banyak teknik dan itu tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Silakan jika kamu ingin bertarung dulu. Lin Dong tersenyum tipis. Dia tidak berdebat dengan Tang Xinlian pada saat seperti itu. Dia tidak punya niat untuk mendapatkan kejayaan. Yang ia inginkan hanyalah menyelesaikan instruksi Mo Luo dan mengambil esensi petir yang semula miliknya. Jika Tang Xinlian atau Zhou Zhe mampu menghabisi Hua Chen dan Su Xiu di kompetisi ini, itu akan menyelamatkan Lindong dari kesulitan melakukannya. Tang Xinlian menatap Lindong sejenak sebelum senyum muncul di wajahnya. Dia melirik kelompok Huang Ling di belakang mereka dan berkata, Ayo, gunung imeasurable hanya berjarak dekat. Tang Xin Lian tidak menunda lagi setelah suaranya terdengar. Rambutnya yang indah terayun ketika tubuhnya yang mempesona berubah menjadi sinar merah yang melesat maju. Lin Dong memimpin Mulingshan dan mengikuti di belakang. Mereka tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Dalam 10 menit singkat, Lindung bisa merasakan bahwa hutan lebat sudah mulai mundur karena pandangannya dengan cepat melebar. Segera setelah itu, sebuah gunung menjulang yang menembus awan dan berdiri seperti pilar yang mendukung langit memasuki matanya. Jadi ini gunung yang tak terukur ya. Jari kaki Lindung mendarat di cabang tebal. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gunung agung yang tampaknya tak berujung di depannya. Awan tebal masih melekat di bagian tengah gunung menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dengan jelas puncaknya. Namun, melalui simbol leluhur Thunderbolt dalam tubuhnya, Lindong masih bisa mendeteksi kekuatan yang akrab memanggilnya dari puncak gunung. Itu adalah esensi Thunderbolt yang diekstrak dari simbol ancestral Thunderbolt. Pada saat ini, kaki gunung sudah dipenuhi orang. Mata mereka penuh kegembiraan saat mereka mengarahkan mata mereka pada gunung yang menjulang ini. Ini adalah medan pertempuran terakhir. Penampilan kelompok lindung segera menarik beberapa pasang mata. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berhenti di tang lian Di depan, ketakutan dan kekaguman memenuhi mata mereka. Haha, <tuh -tuh> kamu agak terlambat. Sebuah tawa lembut disampaikan. Selanjutnya, sosok bergegas dari dekat itu adalah segudang raja kecil Zouze. Kami bertemu wajan di sepanjang jalan dan bertukar pukulan sebentar. Tang Xinlian menjelaskan, oh, mata Zhou Zhe mengeras, bagaimana dia, sangat kuat, ekspresi serius melintas di wajah Tang Xinlian. Dia jelas menyadari betapa kuat serangannya, namun, itu mudah dihilangkan oleh Hua Chen. Jelas, orang ini dari gerbang Yuan wilayah Suan Timur cukup kuat. Zhou Zhe sedikit mengangguk, seseorang yang bisa digambarkan sangat kuat oleh Tang Xinlian kemungkinan sangat kuat. Ada banyak orang kuat di sini. Lindung memandang ke arah daerah ini di kaki gunung saat kejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan banyak kehadiran kuat di tempat ini. Mereka yang bisa tiba di tempat ini tanpa dihilangkan semuanya memiliki beberapa keterampilan. Meskipun daftar pemula memang memiliki bobot. Itu tidak dapat sepenuhnya memperhitungkan semua individu muda dan kuat di caotik dimensi. Beberapa kuda hitam ini tidak bisa diperkirakan. Kata Zoe, Lindong mengangguk. Dia akan berbicara ketika dia merasakan aura dingin muncul dari dalam tubuh Mulingshan. Terkejut, dia menoleh, hanya untuk menemukan bahwa gadis kecil ini sedang menatap tempat tertentu di kejauhan dengan ekspresi yang sangat jelek. Lindong mengikuti pandangan garisnya, hanya untuk melihat dua sosok berdiri di atas bukit. Salah satu dari mereka bertubuh kekar dan benar-benar memperlihatkan kedua lengannya. Wajahnya memiliki alis yang tebal dan jantan tetapi memiliki tampilan yang agak jahat. Simbol bercahaya hadir di alisnya yang memiliki penampilan hiu darah yang ganas. Di samping pria dengan tangan terbuka itu adalah seorang wanita muda yang lembut dan mungil. Dia agak cantik tapi ada keangkuhan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Aura dari duo ini cukup kuat. Ini khususnya kasus untuk pria dengan tampilan jahat. Bahkan jika kekuatannya belum mencapai tahap kematian mendalam yang maju, itu kemungkinan sangat dekat. Mereka berdua juga mendeteksi tatapan lindung dan dengan cepat melihat ke atas. Pria lengan kosong itu melirik lindung sebelum berbalik ke arah mulingshan di sisinya. Segera setelah itu, mulutnya menyeringai yang dipenuhi dengan aura jahat yang menyeramkan. Wanita muda itu, di sisi lain, meringkuk mulutnya dan tampak jijik. Siapa mereka? Lindong sedikit mengerutkan kening dan bertanya. Dua bajingan dari Klan Darah Iblis hiu. Mulingshan menggertakkan giginya. Nada suaranya dipenuhi amarah. Jelas, dia punya dendam dengan mereka berdua. Jadi mereka adalah anggota Klan Blood Demon Shark. Lindong tiba-tiba mengerti. Klan ini memiliki permusuhan yang cukup mendalam dengan Klan Paus Sage Immortal, dan kemungkinan Mulingshan bahkan pernah bertemu dengan mereka di masa lalu. Dari kelihatannya. Mereka jelas bukan teman. Pria itu bernama Sali sementara wanita itu bernama Saling. Mereka adalah murid langsung dari klan Blood Demon Shark dan juga cukup terkenal di antara generasi muda klan Blood Demon Shark. Tang Sin Lian juga mengalihkan perhatiannya pada keduanya di kejauhan dan berbicara. Lin Dong mengangguk, dia bisa melihat permusuhan yang cukup kaya dari mata mereka berdua. Niat buruk semacam ini kemungkinan diarahkan pada Mulingshan. Lindong dengan lembut mengusap kepala mungil Mulingshan dengan tangannya dan tersenyum padanya. Meskipun niat buruk itu tidak menargetkannya, Lindong pasti tidak akan berdiam diri di samping dan menonton jika mereka berdua berencana melakukan apa saja pada Mulingshan. Um, Mulingshan mengangguk, matanya yang besar menatap tajam ke arah wanita muda itu ketika sudut mulutnya melengkung ke bawah. Membuatnya tampak penuh dengan jijik. Gadis kecil, kamu meminta untuk mati. Wajah kecil wanita muda itu menjadi sedingin es ketika dia melihat ini. Tangan kecilnya mengepal dan cahaya darah melonjak. Itu langsung berubah menjadi panah darah yang menembak ke arah mulingshan dengan kecepatan kilat. Wajah lindung menjadi dingin ketika dia melihat kejahatan wanita muda ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin menyapu. Itu mengubah arah panah darah sebelum menembak kembali wanita muda itu dengan cara yang bahkan lebih kejam. Bang! Pria lengan terbuka itu meraih dengan tangannya ketika panah darah muncul di depan wanita muda itu, dengan paksa membubarkan pasukan. Selanjutnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lindong dengan ekspresi seram. Kamu ingin mati, kalian berdua setelah semua anggota klan darah iblis hiu. Bagaimana kamu bisa begitu sopan? Jawab Lindong dengan suara dingin. Wajah kecil wanita muda itu berubah menjadi hijau karena marah setelah mendengar ini. Pada saat yang sama, niat membunuh menyembur di mata pria lengan terbuka itu sementara cahaya darah melonjak di permukaan tubuhnya. Para ahli di sekitarnya terkejut oleh bentrokan tiba-tiba antara kedua pihak. Namun, mereka tidak berbicara. Kedua belah pihak tidak biasa dan akan lebih baik jika mereka akhirnya saling bertarung. Sepuluh puncak gunung imeasurable akan segera terbuka. Ambil segel gunung terlebih dahulu sebelum menyelesaikan masalah lainnya. Tang Sin berkata dengan lembut. Dipahami, Lindong sedikit mengangguk. Cahaya tiba-tiba mengalir dari gunung besar yang megah tidak lama setelah suara Tang Sin terdengar. Setelah itu, awan bergetar ketika sepuluh puncak besar muncul di depan mata semua orang. Cahaya berkedip di puncak-puncak itu dan mungkin saja samar-samar melihat segel cahaya. Keributan terjadi di kaki gunung saat mata banyak orang memerah karena kegembiraan. Lindong satu puncak per orang. Apakah ada orang yang bisa mendapatkan segel gunung akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri? Tang Sin menatap segel cahaya pada puncak dan berkata, Ya, ayo pergi. Tang Sin dengan lembut berteriak ketika tubuhnya memimpin dan menyerbu ke depan. Itu langsung melesat ke salah satu puncak. Swosh, swosh, swosh. Banyak ahli di kaki-kaki gunung juga tersapu keluar setelah Tang Sin bergerak. Segera. Suara angin yang deras muncul dengan tergesa-gesa. Lingshan, mengapa kamu tidak memilih puncak juga? Lindong melihat ke arahmu Lingshan dan berkata, Um, mu Lingshan dengan gembira mengangguk. Setelah itu, dia memeluk live Kofin cover dan menyerbu menuju puncak. Lindong menyeringai melihat ini. Dia juga memilih puncak dan langsung menuju ke sana. Saudaraku Sali, aku akan pergi dan merobek mulut gadis kecil itu. Wajah saling membeku ketika dia melihat Mulingshan, yang telah menyerang ke puncak, dan berkata, Serahkan orang itu kepadaku, aku akan membuatnya membayar harga untuk kata-kata yang telah dia katakan. Pria bertelanjang kaki itu berbicara dengan cara yang menakutkan. Keduanya saling bertukar pandang setelah mereka berbicara. Setelah itu, mereka dengan cepat berpisah dan bergegas menuju dua puncak. Banyak ahli berkerumun ke atas dari kaki gunung.